ini yang terbilang masih baguslah untuk untuk untuk versi konsernya dari uh, V itu sendiri ya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Santo. Oke guys kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB Voice of budget Kali ini gua akan reaksikan lagi Jadi ini sebenarnya gua agak bingung ya uh, Kemarin kan salah dua minggu terakhir ini ya Di dua minggu terakhir ini sendiri banyak Para fan fans dari Viovi itu sendiri yang sudah membuatlah dibilangnya gitu live untuk konsernya dari Viovi uh, itu sendiri atau Vicepajeprot itu sendiri bagus, udah banyak banget, banyak. Gitu, gua udah udah senangnya udah, gua udah ngetek bahasanya udah ngetek nih yang bakal gua reksikan yang bakal gua reksikan. Tapi di tiga hari belakangan ini itu hilang. Dan juga ada juga sebagian yang di di apa namanya uh, untuk di hub, di konten gue itu sendiri pun juga yang kena langsung klaim hak cipta ya walaupun itu berbagi ya sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya gini gue nggak tahu. Kalau yang gue ngeliat itu sendiri ada bukan dari justru sebenarnya bukan dari VOB nya itu sendiri. Ini maaf aja ya, riban. Jadi bukan dari VOB nya sendiri itu yang apa yang menuaikan untuk klaim hak cipta apa klaim hak cipta itu sendiri gitu loh. Tapi gue ngeliat malah justru ya mungkin kalau misalnya kalau lu nonton di Osrava Mungkin dari pihak Osrava itu sendiri ya yang tidak mau menayangkan ataupun tidak mau Konser VOB itu sendiri di Osrava itu sendiri ditayangkan di kita Ataupun ditayangkan oleh para fans-fans itu sendiri yang mungkin banyak kena nanti di klaim hak cipta itu sendiri Jadi ya wajar lah ya, wajar ya mereka punya hak uh, uh, uh, di acara itu sendiri gitu kan wajar ya, kalau misalnya seandainya yang punya acara itu sendiri yang ya, wajar lah punya peraturan tidak boleh lah untuk diekspos di, di di maksudnya di belahnya, entah itu atas nama fansnya atau atas nama siapapun ya, sebelum ada izin dari pihak pasrah. rafa contohnya seperti itu. Uh, and then juga kita juga ada kalau Rostava ataupun Weekend Open Air juga sama Waken Open Air yang lebih parah ini sebenarnya untuk Waken Open Air itu sendiri bener-bener di belanja kita udah gak bisa banget kita gak bisa banget di belanja untuk nonton versi yang yang maksudnya rekam rekaman terbaik lah gitu loh rekaman terbaik waktu itu pernah gue lihat yang seminggu terakhir ini ada bagus gitu tapi ya udahlah gak apa-apa lah gak masalah lah tapi kita sambil mencari-mencari aja lah Buat lo semua, tapi ini ini gue gua kasih keluar aja Jadi buat lo semua yang belum mendapatkan untuk yang tayang tangan bagusnya di untuk itu sendiri Untuk untuk tentang Dewa Ostrava, Vobi ya Lo masih bisa lihat di TikTok sebenarnya sih <laughs> ya, oke okay? Nah kali ini gue akan reaksikan lagi Ini hanya satu-satunya loh Ini gue katakan lagi, ini hanya satu-satunya nih yang masih bisa nih Yang munggu gue harap sebenarnya gak kenal lagi, gak kena klaim hak kita ya gitu loh Tapi ini hanya satu-satunya nih yang terbilang masih bagus lah Untuk-untuk-untuk Versi konsernya dari uh, Viobit itu sendiri ya. Memang kita masih mengharapkan ditanya adakah yang berbagi lagi nih gitu kan gitu ya seperti fight Remain, Believe beli itu sendiri kan konser. Oke ya kita langsung masuk ya ke video videonya ya. Ini Metallica ini. Masih bagus lah kamarnya, ya. <SILENCIO> Hmm. Jadi ini gue liat di sini ada yang aneh nih di sini nih, di sini dia tulisannya untuk di nama channelnya itu Queen Latifah, video rekaman terbaik Yobi konser di Weekend Cover Metallica. Ini baru dua kali yang nonton bro, ayo dibanyi ya. lu masukin masuk aja ke link di situ ada linknya, lu tinggal datang aja. Eh kita ramekan, nih harus kita ramekan kayak gini gini nih. Gue harus sebenarnya untuk untuk ini biasanya kalau misalnya mereka udah membayangkan pasti akan gini ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah menayangkan VOB, akan selanjutnya mereka akan menayangkan tentang profil biodata ataupun dibilangnya hak-hak impor terbaik dari VOB itu sendiri. Gue yakin gitu loh. Kalau untuk kayak gini ya, iya dong. Kalau misalnya sudah menanjak, pasti dia akan uh, menayangkan terus tentang VOB. Jadi kita mendukung mereka agar terus berbagi informasi tentang VOB itu sendiri. Ya, Ini berarti ada namanya Bin Nativa. Baru dua kali bro. Subscribenya baru 361 tuh. Ayo kita masukin, kita ramein aja juga ya klik aja di linknya, link di bawah ya oke lanjut bener <Sing> <Sing> ke pertama dulu ya tapi hobi ya Tiga orang perempuan muda asal Garut, Jawa Barat Indonesia berhasil membawa nama Indonesia ke kancah musik internasional Waken Open Air 2022. Mereka ialah Siti Widi, dan Marsha. Tiga pentolan grup musik Metal Voice of Baceprod V.O.B yang kali ini memperkenalkan musik asal Indonesia itu ke Jerman. Ya... Faisal Baceprot, atau yang lebih dikenal sebagai VOB, berhasil memijahkan kaki ke panggung musik impian para musisi dan band musik metal seluruh dunia. Mereka bergerak wakil open air 2022 dengan lagu-lagu dan musik keras ciptaannya. Panggung festival musik yang selama ini mereka bertiga impikan kini telah berhasil mereka taklukan dengan sempurna. Lanjut pakainya Widi enak ya Jadi gini gini guys Kalau gue memang dari video ini sendiri Gue simennya gini ya Jadi banyak banget sebenarnya yang menonton Di Vobi itu sendiri Mereka punya dengan kamera masing-masing dengan handik apa dengan kam, apa Epo handphone handphone handphone masing-masing ya, handphone sirilnya gitu kan ya ya seperti itu sendiri atau Android masing-masing lah ditanya gitu, kamera masing-masing itu sendiri ya dengan tampilan yang begini gitu loh dengan tampilan seperti ini ya kan Apakah ini kena hak cipta iya pasti Apakah ini kena komplain atau hak claim? Iya pasti gitu loh. Bukan ke pemilik dalam materi gini ya. Jadi memang kalau bisa gue lihat di, di di YouTube itu sendiri ada yang ini sudah dipindahin di, di sini. Maksudnya di dari channel ini pindah ke channel ini, pindah ke channel ini. Itu oke okay, nggak masalah lah, nggak masalah lah dibilangnya gitu untuk untuk apa channel-channel uh, uh, uh, semuanya itu sendiri gitu kan. Bagi gue sih ya. Yeah. Bang itu kan cuma kopi pasta atau cuma tempang doang gitu kan jawabannya. Cuma numpang doang masukkan aja di banyak ISO kayak nggak masalah bagi gua. Ramaikan Viobi itu yang paling penting. Ya kan yang paling jelas itu yang paling penting. Jadi banyak banget di untuk para kreator itu sendiri punya cara masing-masing untuk meramaikan Viobi di YouTube-nya dia. Paham ya gitu loh. Mereka melihat Vhib ini rame di banyak. Apa salahnya sih di banyak kalau misalnya Vhib ini sendiri gua tampilkan di konten gua? Sama seperti gua, apa salahnya sih kalau misalnya Vhib ini sendiri gua tampilkan di reaction gua? Tuh, intinya intinya ya. Yuk kita ramekan lagi tentang Vhib karena ini di banyak apa temanya? Indonesia tiga cewek hijab, Bro, ya. Yang masuk ke luar negeri, keliling Eropa, yang terakhir ini Wake Open Air, mimpinya para musisi ya untuk mu Musisi metal, lah. Martin itu udah seluruh dunia. Belo pengen banget manggung di situ gitu loh. Tapi tiga cewek hijab, gue harapkan lagi tiga cewek hijab kita bisa masuk manggung di situ. Jadi ya, kan terus, bah keren kan banyak penontonnya. Lanjut. Eh, vater mereka kedua ya. Rio seruan dan ramai tepuk tangan dari pecinta musik yang nonton langsung membuktikan bagaimana Voice of Baceprot ini memiliki kualitas magic dalam bermusik. Mereka mampu menghipnotis penonton internasional untuk ikut larut dalam alunan musik dan lagu-lagu yang dinyanyikan di atas panggung Waken Open Air 2022. Waken Open Air adalah sebuah festival musik yang pertama kali diadakan pada tahun 1990. Festival musik yang selalu menjadi salah satu impian terbesar band, termasuk juga impian bagi VOB. Festival ini diadakan setiap tahun di desa kecil bernama Waken di bagian utara Jerman. Oke, lanjut. gue kayak kan banyak juga pertanyaan di banyak untuk mereka kan pernah cek sound ada juga gitu loh ada dimakudnya dari para fans itu sendiri dari kreator yang telah menayangkan cek soundnya dari mereka itu sendiri gitu kan yang menyediakan alatnya itu loh orang-orang bule ya yeah. udah gitu cek-cek alat musik baru lagi mereka punya-punya alat baru-alat baru, musik baru juga ya yeah, kan manggung dan lu ngeliat loh di belahnya gaya karakter eh, dalam artian gerakan dari orang Indonesia itu kan pasti jauh beda loh dengan dengan karakter orang bule bener nggak kalau gaya-gaya manggungnya lu lihat cara Widi yang itu benar-benar di maaf, maaf, maaf di gitu loh ini maaf di itu benar-benar kayak orang pensi bener gak? iya kan? iya kan? karena kalau misalnya karakter-karakter yang bule, ini maaf, ini maaf, ini baru penilaian gue ya maaf kalau misalnya salah kalau si kita ngeliat dari gaya panggung orang bule mereka kan dari macem iya gak? Kan? gitu kan, biasanya gitu loh di ada juga di belahnya kalau ini kalau ini keren sih keren tapi bener-bener gaya rocker pensi Indonesia paham ya bener gak? rocker pensi ingat pensi itu apa di pentas seni paham ya jadi bisa dinamakan festival bisa dinamakan undergroundnya Indonesia gitu kan contohnya seperti itu kalau misalnya lu sering nonton undergroundnya panggung Indonesia seperti ini gaya-gaya panggungnya keren nah itu masuk yang dalam yang mengatakan banyak juga ada musisi luar juga kalau misalnya ngeliat dari gaya panggungnya Indonesia itu sendiri beda jauh banget, beda jauh banget gitu, beda jauhnya di banyak kayak mereka punya punya punya gaya tersendiri gitu loh, jadi kalau bisa mereka wah ini nih gaya orang Indonesia, ada juga kalau misalnya ngeliat Jepang beda lagi kan, bener, kan, Jepang Jepang dengan gaya-gaya animo atau gaya-gaya ini -gaya... ya, benar kan, mau serok-rokernya mereka pasti mereka akan bersentuhan dengan animo ibu animo, ayah seperti itulah itu banyak, kan Iya gitu loh gaya-gayanya jadi kelihatan. Mungkin ada atau apa sih kelompok panorama Indonesia. Contohnya seperti itulah. Iya kan? ya punya karakter masing-masing. Terus ada juga dengan karakter bule yang gitu kan ada, ada yang ya punya karakter masing-masing. Ini loh. Ya, yang gue sukanya di banyak mereka membawa khas Indonesia. Oke, lanjut. bukan? kan? Jadi ini Kayaknya videoan makin kesini ya kalau gue lihat mungkin kesini nih dibelanjain siapa si si siapa si, si Marsha itu sendiri makin kalem banget gitulah ada hijab kalem rock nah gue jadi kayak gitu sih gue jadi sering, -sering buat nama-nama nama-nama itu -nama. terlalu lah dibelanjakan <laughs> ya oke lah ya kan hijab kalem rock lu lihat kalau misalnya gaya si ini ya gaya siapa si si Parsa, gitu kan kalau Siti udah pasti dengan cara gemoynya bro kan ada juga kan Yalah, lo punya gilisnya disini Nah, Widhi Widhi mulai di belanja udah mulai <tuh> Lanjutlah Dan <tuh> Dan Fakta menariknya ketiga ya VOB sendiri bisa tampil di Waken Open Air 2022 Sekaligus dalam rangkaian acara tur mereka ke Eropa di tahun ini Dan juga sekaligus adalah hadiah untuk diulang tahun kemerdekaan RI Republik Indonesia Oke, Penampilan VOB yang berhasil menghirnatis pecinta musik di Jerman itu Berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 Hari itu merupakan sejarah bagi V.O.B. yang berhasil mewujudkan impiannya untuk bisa tampil di Weekend Open Air. Tiga remaja berhijab asal Garut itu tampil sempurna di atas Venger Stage sekitar jam 2 siang waktu setempat. V.O.B. tampil di depan ribuan pasang mata yang sudah tak sabar untuk menyaksikan penampilan grup metal asal Indonesia ini. Penampilan Viobi pun disambut dengan penuh antusiasme dari penonton dan terbukti dari suara tepuk tangan yang meriah. Keren, lanjut. Kayaknya Widi keren ya. Dana. Dana. Iya, ya Widi ya, ya, asli. Da -da -da -da. Out apa old school ya bukan sih gitu ya. Widhi, gua kenapa? Jadi bagaimana di sini memang dibelanjaku ngeliat di antara tiga bertiga dia cewek bertiga ini sendiri, gue tertarik banget dengan si Widhi. Maaf di belanja gitu loh, maaf. Iyalah si Citi, iya jelas Marsha juga iya. Karena kenapa di belanja? Marsha udah punya karakter sendiri yang tetap. Widhi pun juga udah punya eh Widhi si siapa sih? Siti, uh, drummernya itu sendiri udah punya karakter tetap ialah di dibelanya gitu dia malah dibelanya kalau City itu sendiri lebih kerennya sendiri udah skillnya udah luar biasa mumpuni banget ya kan <laughs> pakai pedal <laughs> gila double nya gitu loh ya benar kan? Bener. untuk si Marsha suaranya udah bagus ya Widi setiap gua nonton untuk di sini walaupun di YouTube ya dia punya karakter karakter berbeda gitu loh dengan baju yang berbeda keren ya gue sukanya juga dibelanjut nih cewek jago masak lu si oke lanjut Ah udah selesai ya gimana <guluh> <guluh> lagi lu nice nice nice nice nice nice nice Keren keren keren. Ini kita harus dukung nih di untuk konten dari Queen Latifa ini nih ya. Kita harus dukung nih. Ramain subscribe-nya biar terus di untuk berbagi terus di tentang Pio Besa sendiri Keren. Yo, jalan Jangan lupa, lupa subscribe-nya like, dan komen, Mantunya tip aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.